Bahan yang pertama yang perlu kita siapkan adalah jeruk nipis Kita potong beberapa bagian Dan jangan lupa bijinya kita buang terlebih dahulu ya Bahan yang kedua yaitu kopi bubuk Kopi bubuknya bebas ya Boleh dari merek apa aja Yang penting kopi bubuk tanpa gula Kemudian kita siapkan gelasnya Kita ambil satu sendok makan kopi bubuk, kita masukkan ke dalam gelas Kemudian kita peras satu persatu potongan jeruk nipis tadi ke dalam gelas Tips ini Saya berikan untuk teman-teman yang gak ada masalah dengan lambung ya Gak ada masalah dengan lambung. Kalau ada masalah dengan lambung, saya sarankan sih menggunakan gula pasir. Kali ini saya tidak menggunakan gula pasir, jadi kopi bubuk langsung dicampurkan dengan jeruk nipisnya. Kita peras satu persatu potongan jeruk nipis tadi. jeruk nipisnya cukup satu buah saja Nah, kalau sudah diperas semuanya, langsung kita masukkan air panas, kita seduh, dan kita aduk. Kita aduk merata, kemudian kita tunggu hingga hangat-hangat kuku. nah teman-teman bisa lihat ya jadi warnanya itu seperti teh tidak hitam pekat tapi seperti teh coba kita lihat dari dekat nah seperti ini kita tunggu hingga hangat hangat kukus setelah itu minum deh kita minum sampai habis ya teman-teman tapi jangan sampai ampasnya kita minum setengah jam sebelum kita sarapan setelah setengah jam kemudian baru deh kita sarapan kali ini menu pagi saya adalah so ceker so ceker ini merupakan salah satu menu sehat karena ceker mengandung kalk yang berguna untuk kulit dan tulang teman-teman, apa nih pagi ini? Kita ambil secukupnya, kemudian kita siapkan nasinya Kalau nggak pakai nasi juga nggak apa-apa ya teman-teman Kalau mau pakai nasi, usahakan kita ambil sebanyak 3 sendok makan Ya. Nah ini merupakan salah satu tips Menu untuk mengecilkan Perut buncit